Mencintai, membawa silau, atau sesuatu sampai kau memperjuangkan Sa cinta, Tapi kau mencintai, Rasu bahagia baru kau minta pulang Maaf sayang maaf Sasu trauma dengan kau kutipu dibu Weh, kamu dengar ya eh. Papa sih arena mau curhat nih? Dulu sajaga hati setengah mati tapi kau pilih dia kok terhati hati teganya kau permainkan bagi sa punya hati tanpa kau pikir susahnya sa berjuang setengah mati Aduh sa bisa apa kalau kau pilih dia yang beruang munafik selama ini cinta hanya sandiwara perjuangan dulu sih. Cinta, tapi kau buat sekarang. Sasu bahagia, baru kau minta pu. Kenapa sekarang kau cari sapa senangnya kau di mana Kau su enak deng dia susah kau datang ke Jangan harap sa terima lagi kau puadil sutra berarti Bukan baru sekali kau su tipu sapu hati Tapi su ulang ulang kan jadi stop sampai di sini nih bareng iman yang setel awas nanti kau kena geser Masuk bahagia baru kau minta pulang Maaf sayang maaf Sesu dengan